Harga cabai di sejumlah pasar di DKI Jakarta hari ini mengalami penurunan meskipun masih terbilang mahal. Selain cabai, harga bawang merah juga melandai, berdasarkan pantauan mengportal Indonesia, Empi melalui laman info pangan Jakarta hari ini, Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022, harga cabai masih tembus Rp100.000 per kilogram ke. Padahal, harga normal cabai ada di kisaran Rp 30-50 ribu per kilo tergantung jenisnya, lebih rinci, Hari ini cabai merah keriting dibanderol Rp 105.068 per kilo, cabai merah besar dibanderol Rp 109.523 per kilo, Cabai rawit merah dijajal Rp108.844 per kilo, dan cabai rawit hijau Rp91.444 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 16 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.